Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat laras selalu. terus lancar untuk kita semua. Ketemu lagi bersama Maman Black kali ini akan berburu Tugu Garuda Pancasila yang berada di daerah Blukon, Kecamatan Lumacang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Yuk langsung aja kita gas, gas, gas, gas. teman-teman ini sepertinya ada ya betul sekali ini dia penampakannya cukup Gerungan Pancasila yang ada di Desa Blukon <SILENCIO> ini berada di tepi jalan raya di area persawahan mantap kali ini ada foto eh foto ini gambar satu keluarga bersama satu anak dan juga ada logo dari Kabupaten Lumajang. Ini dia penampakannya. Masih lengkap semua. Lambang sila sekaligus juga urutan silanya mulai sila 1 2 3 4 5 juga ditulis di situ. Mantap sekali. Walaupun di area persawahan Terawat, ini dia lokasi sekitar sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Biasanya di pertigaan atau Perempatannya ya, nggak tahu ini kenapa ditaruh di sini. Sejarahnya mau tanya-tanya, nggak ada orang ini. <laughs> ini ada yang lewat, tapi ya nggak enak mau diberhentikan, ya. Belum tentu juga orang sini. Saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya selalu rezeki lancar untuk kita semua.